Kembali Ronaldo nyelonong buru-buru pergi dari lapangan. Manchester United kembali meraih hasil yang kurang maksimal dalam lanjutan Liga Inggris pada Rabu 9 Februari dini hari waktu Indonesia Barat. Tetan merah dipaksa bermain imbang, kala bertandang ke markas Burnley. Dalam laga tersebut, sang mega bintang Cristiano Ronaldo secara mengejutkan tak berada dalam 11 pemain yang diturunkan. Ia berada di bangku cadangan dan posisinya digantikan oleh Edinson Cavani. Tang manager Rolf Rangnick mengungkapkan alasan mengapa dirinya berani mencadangkan peraih lima kali gelar Ballon d'Or tersebut. Hari ini akan membutuhkan banyak sprint, mengejar bola, dan banyak bertarung untuk bola-bola kedua. Saya memutuskan memasang Edi sejak awal karena dia punya profil yang cocok dengan apa yang kami mau, ucap manajer asal Jerman itu. Manchester United sebenarnya cukup mendominasi sepanjang pertandingan. The Red Devils pun membuka keunggulan lebih dulu melalui gol dari Paul Pogba di menit ke-18. Namun Burnley mampu menyamakan kedudukan berkat gol Jay Rodriguez sesaat setelah kick-off babak kedua. Tetan Merah menciptakan 22 tembakan dan hanya 5 tembakan yang mengarah ke gawang. Cristiano memulai pertandingan ini di menit ke-68. Ia masuk menggantikan posisi Edinson Cavani. Namun masuknya Ronaldo nampak tak terlalu memberikan perubahan yang signifikan dalam permainan Manchester United. Selama beraksi 22 menit di atas lapangan, Ronaldo tercatat hanya membuat 9 sentuhan pada bola dan dua kali melakukan percobaan off target. Dengan kegagalan menjebol gawang Burnley, berarti Ronaldo sudah puasa gol di lima penampilan terakhirnya di level klub. Ronaldo nampak gusar dengan situasinya di Manchester United saat ini. Terlihat ketika peluit akhir tanda pertandingan dibunyikan, Cristiano Ronaldo langsung berlari meninggalkan lapangan menuju ruang ganti. Ronaldo tak bersalaman dengan pemain lawan ataupun kewasit. Dengan wajah murung nan kesal, cr si 7 tampaknya tidak puas dengan hasil akhirnya. Aksi Cristiano Ronaldo yang tanpa basa-basi angkat kaki dari lapangan bukan kali ini saja terjadi. Bulan Desember lalu, usai seri lawan Newcastle, Ronaldo juga disorot karena hal serupa. Dengan statusnya sebagai pemain bintang, tentu dirinya sangat kesal ketika tampil buruk dan tak mampu mencetak gol bagi timnya. ESPN FC mengemukakan ini adalah masa seret gol terburuk Ronaldo sejak 2010 atau dalam 12 tahun. Sedangkan terakhir kali Ronaldo menjebol gawang lawan adalah ketika menyumbang satu gol dan satu assist untuk Manchester United dalam menggasak Burnley dengan skor 3-1 pada Desember silam.